Halo guys, selamat hari Jumat. Jumat Mubarak. Yes. Semoga makin berkah, makin berlimpah. Amin. Hari ini kita mau masak kata Kita tanya Tante. Eh. Hmm. Karena hari ini hari spesial. Hmm. Selamat ulang tahun. Semoga tanya panjang tanya. umur. Tanya. Medic. lancar rezekinya berlimpah ya, rezekinya tambah apa cenangi ya nangis <ini> <harini> <sutuk> udah nangis dari pagi um, mau rasul kamu <transactions> <verständ> <mucemon> <min> coba uh, masukkan masak apa Harap gue ya <tuh>, Terserah lah terserah Oh ditanya pak Pak sakpe ya Pasal apa ya Kucis Kucis pake apa Apa? kan Tiba Iya Oh jura-jura kan ya ya berarti Oke okay guys, karena tante sekarang request sayur buncis balado, Kita lanjut ya Udah mbak sumi, sumi Sing ayu deh <laughs> Becer guys. Programnya dong. Program apa? YouTube. Jangan. Ini aku lagi. Ini lagi nih. Nih ada apa nih di sini? Banyak apa yang kau cari cuma Coba tawarkan, tawarkan, tawarkan. Ini ada, ini, ada. Ini, ada. Ini, <tuk> ini ini ini ini ini ada nih. Aku ditolak mentah-mentah. Aku orang setengah. mbak? Orang oh, oh, apa apa? Mbak. Konek, asap, oh, apa, apa viral mbak. Temenan, mbok viral. Nggak channel dapat apa apa? Iya, no. Oh, pakai mana? Sang ini setengah sembilan <impe> yeah. Iya Kesel. Sici, Turun. Kacang. mau bumbu tempe, Ada. tempe, tepung apa bumbu tempe? Utuh singgol Waduh. Ya? Ini ini segala macam papi papi Nye. Ini segala itu ada di sini. Oh. oh. <laughs> oh <okay>. Eh. Ya aku kan enggak aya, aku kan nyambate bapak itu Ke Maksudnya mbok ora Begawan ki si aku. Oleh lalu aku kan luka kayak orang-orang lah. Luka ibu, oh nggak boleh. saru orang naik ke Enggak kan agar senggelung ibu? Kan sing duit kan, <tulah> <tulah> <tulah> <Ibu>. eh, <adun. tulah> <tulah> Apa malah aku juga? Apa habis? Habis, hampirnya rezeki. Tapi setiap orang ilir, ilir Oh, itu kalau dirajang kecil, kenang jileren. Langsung Enak. Ah, cuci bersih. 10. Eh, Apa asin cawet Bu? Eh, cawet asin. Lah ki kok. asin tenang aja di tenang tenang yeah, <laughs> yang bagus-bagus. <laughs> <laughs> ya justru kadang nggak viral kayak gue we sing cawet-cawet. Ini apa lagi? Mau Ada kembung, ada ayam. I ya. <laughs> ya. <Al -Hem. laughs> <Al -Hem. laughs> <laughs> 20an teluk on. Apa? aja. Iya. Tempe-nya sing aja deh udah jadi mau. Nah, apa, Singi calo pemohon mbak Arce Tai. terusan. Oke share berarti. Ada Pantenannya tahun berapa? Pantenannya nang Plafon. Tapi emangnya coba di setting cari malih. Suruh ngerti, tapi yang nangjer lo ya orang orang orang sih Hilang. Dicari ulang maning, jajal di pencarian ulang maning, pencarian ulang iya, sama nonton aku gila, bisa nonton nonton yang boneka, memang anak yang boneka, tapi tapi anak yang orang, anak anu girang niku asak kok ngajak mau sore jam berapa dia pasanya ngarinya Tri, kue, <tuan> ternak iya. ternak <tuan> kue. Tidak Tidak ya. ya Yes, e, banget dia ke ya Allah Gusti tapi ya basuh Tante berapa ini? ini setengah dibunah hulun ya habis ya? iya, putusun sama tahu requestan tuh Wah, par 60 aku. Ini. apa? Apa sini? Iya. Apa sambel, Pak? Sambal gojong enak sih misal juwi karo gue ya orang, loh iya ngomong tomat udah bapak otomat, tomat lebih oke lebih oke ngangguk lebih orang kalau orang tomat ya udah lebih oke tomatnya bener goreng mateng Wah, kok tadi sih, sih, Mbak. jajan Jadi perlu dihitung loh sampai. Loh 500, 500 berarti limulas tandur ini apa Sule Ndeleng-ndeleng Pak, Ya, ngang. Ya, unik, satu ratus pitung iya yeah. yeah. yeah. nah, tapi yeah. di toko wow. ini sih lihat siapa iya bayarannya perangan